ami, merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin <tuk lagi. Korek <tuk> lagi ya benar benar. Cau, cau, cau. Kreatif, bilingwin, Mama Sophie, Mama Blowe, Bapak Linting. Kalau Bapak Lindinger, salam satu asap cinta rasa tembakau kali ini kita kedatangan masawan kali ini sobat ditinggal masawannya coba tembakau flavor ya ini rasa anggur sobat ditinggal ya ini ada nuansa rasa mentol yes. Bagaimana rasanya? Ada dingin dinginnya? Iya. Nah, ada, rasa anggurnya ada. Jadi Masawan coba tembakau flavor aroma anggur seperti ini. Kan? Mulai cinta Masawan dengan <gulis> <gulis> dengan <gulis> ya, nah, nah. Jadi, Di era pandemi seperti ini. Kita tidak takut harga rokok pabrikan berapapun naik harganya, karena rokok kita bukan rokok pabrikan. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok Kingway, sehingga industri rokok UKM mikro semakin maju. orang tamu apa-apa itu aromanya seger-benar itu mas. Mantap, mas terus mentolnya dia sedang nggak terlalu bikin oh. banget gitu kata-kata bikin -kata, dan ini pas yang ini pas kan <gif> kan ini yang kemasannya agak beda karena dia agak tajiannya agak sedikit ini lebih kecil kemasannya nah, coba aja nanti dari anggur ke teh ke melon ke apalagi itu banyak itu apel pokoknya tetap hemat ekonomis yeah. apanya nanti cek aja dia ambil. Er... <oro> e yeah. Aku aja pertama nyoba itu Diajarin sama kakak oh, Gampang gitu Karena kakak buka kerja Slide-nya ya. kebalik Habitnya kebalik Akhirnya Gampang bah, Ada juga yang diajarin berapa kali tetap nyerah Dia gak bisa beli Nah ini makanya saya buat bungkusan ini Ini orang udah nyerah dia nggak bisa Dia gak bisa, nah -ah. bisa ngeliting saya banget Sudah saya buat saya lindungi nah kasihan kan tembakonya cocok nih ah. mirip dengan ini tapi saya kayak bisa ngelindungi sibuk kerja oh. oh. oh. kan nah, kerja beda situ ada ukuran mil ukuran standar reguler wow. sama wow. ukuran yang AC yang kecil sama yang kalau yang model besar ada lagi itu yang model tari tapi ini kan nggak bisa dibawa ke mana-mana nih. Ini kelemahannya dia nggak bisa dibawa ke jauh-jauh, ya kan? Karena makanan banyak Cuma dia ini menangnya bisa setel, bukan sancut, ukuran reguler, dia bisa setel. Karena ada bautnya. kalau ini kan praktis nih kan? aku nih tempat ini dua masukin tas kecil berangkat udah bisa kita ngelinting stok tanya belum tahu ini macarnya ini nanti gampang dan usah sama di channel kita kalau ada teman-teman yang punya youtube ramai subscribe mau tiga menit wah, wah, wah. ada nah, dong rajanya <tuh>. mantep itu, nah, malas, ya. nggak apa-apa, si banyak kok ini nya, kok nah, itu rame kan, sama teman-teman juga kan? ada empat orang, berapa banyak hematnya kita? iya, sini juga awalnya gitu, kebanyakan saudara dulu, saudara nih ya, enak, bawa ke datang, ya, itu pakai orangtua orangtua orangtua itu tetap irit aja kan tetap hemat tetep, tetep, tetep. Uh, coba dikenalin memang cari yang memang mirip lah ke mirip, mirip, mirip pada daripada aslinya oke sobat dindingar sudah bisa akan lanjutkan ngobrol berada dengan Mas Wawan tentang TV oh, oh, oh ingat merobok jangan takut mati, kalau mati akan ada korek untuk hidupin lagi jayalah binggu ini jayalah tembakau indonesia, ciao